Kembali lagi bersama saya di listari SPD di info tentang Madrasah Yang dikemas dalam MTSN 7 Hulu Sungai Selatan Kepala Madrasah Sanawean Negeri 7 Hulu Sungai Selatan Jam juri SAG MPDI Meminta kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K Formasi tahun 2021 Agar dapat menerapkan porvelius ASN Dalam melaksanakan tupoksi Serta kewajiban sebagai aparatur sipil negara Yang berakhlak di lingkungan kerja Hal tersebut disampaikan saat memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada P3K MTSN 7 Sulawesi Selatan yang telah berhasil mengikuti kegiatan MOOC atau Massive Open Online Course dari 26 September 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022 dan MOOC offline klasikal dari 2 November sampai 5 November 2022 dengan metode blended learning dibalai diklat keagamaan Banjarmasin yang lalu. Jam juri mengatakan, dengan adanya MOOC dan pembelajaran klasikal dengan metode blended learning tersebut, diharapkan agar P3K yang kini juga menjadi ASN sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2015 di bawah naungan Kementerian Agama harus dapat meningkatkan motivasi dan kinerjanya sesuai dengan core values ASN dalam bekerja. Dalam sambutannya pada Senin 7 November 2022 di ruang guru, Jamjuri menyampaikan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi telah meluncurkan Korvalius ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur dan berperilaku. Adapun portfolio ASN diimplementasikan dalam kata BerAKHLAK yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Kemudian employer branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan Bangga Melayani Bangsa. Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kehumasan sekaligus P3K yang mengikuti kegiatan MAOC dan pembelajaran klasikal Haji Arif Muslim SPDI menyatakan akan melaksanakan tupoksi dan kewajiban sesuai dengan harapan madrasah. Tak berharap arahan dan bimbingan dari semua warga madrasah terutama dari Kepala Madrasah. Pengawasan, arahan, bimbingan dan koreksi itu sangat saya harapkan dari semua warga madrasah terutama dari Kepala Madrasah. Sehingga apa yang menjadi sasaran kinerja jaman dapat terlaksana dengan baik. Sampai jumpa di MTs Arjuna, selesai tahun berikutnya. Saya juga sudah lihat sepeda, bersama tim Paman Kebudayaan Kalimantan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.